Halo sobat semua, salam kenal dan salam jumpa dengan saya, Kang Boim dari channel Pulang Kampung. Langsung saja sobat semua, dalam video kali ini channel Pulang Kampung mempersembahkan sebuah video hiburan rangkuman video-video lucu yang bisa bikin ngakak sobat semua. Yuk kita simak bersama rangkuman video lucu part yang pertama. Check it out! pow <laughs> C'est mort じゃあ、<笑><笑> Oh, mas gua. Eh, oke sahabat, mudah-mudahan terhibur. Sampai jumpa di part berikutnya. <SILENCIO> <SILENCIO>